Oke guys, selamat pagi. Kali ini akan saya tampilkan ya beberapa dengan nomor yang tidak kita ketahui dengan menawarkan sesuatu yang berupa hadiah, berupa pinjaman, kemudian e, give banyak sekali ya SMS-SMS yang sering masuk. Jadi di sini sudah banyak saya lihat ya di SMS uh, yang masuk ke HP saya saya sebutkan salah satunya di sini dari nomor 085348844943 SMS masuk kami menawarkan kredit tanpa agunan pengajuan minimal 5 juta sampai 5 juta berminat info dan syarat di wa 085 saya jelaskan bahwa minimal lima juta sampai lima juta itu tidak mungkin karena pada saat sekarang ini banyak orang kesulitan SMS SMS seperti ini dimanfaatkan untuk menempatkan saran kemudian ada SMS lagi masuk, ya. Saya sebutkan nomornya 0853 48419639. SMS ini seperti ini bunyinya. Maaf, saya kabari lewat SMS. Apabila kontraknya dilanjutkan, pembayarannya lewat adik saya Pak atas nama Robi. Nomor WhatsApp 0852 98539577. Soalnya sudah atas nama dia. Artinya di sini ya jangan kita sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini karena ini sering sekali masuk di HP kita masing-masing. Ini perlu saya himbau kepada rekan-rekan supaya jangan terjebak dengan penipuan seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi dengan nomor 0821 977 13429 Itu pengirimnya Di sini menawarkan modal 10.000 bisa main togel Kemudian saya sebutkan lagi nomornya 082 Ini pengirimnya Anda butuh dana multiguna ATW modal usaha. Sulit memperoleh pembiayaan dari bank. Pernah bermasalah dengan kredit di bank. Minimal 5 juta sampai 700 juta. Info WhatsApp 085333176997. Ya. Kemudian yang banyak sering juga masuk adalah pengirimnya 0853 874 55 di sini dia mengajak Ayo segera gabung investasi online 600.000 get 7 juta 1 juta get 15 juta 1,5 juta get 32 juta 2 juta get 40 juta 4 juta get 80 juta 5 juta get 95 juta join investasi dana itu webnya artinya ini sudah Penipuan Penipuan yang sangat-sangat eh, tidak diharapkan Kemudian masuk lagi 08 03 053 Ini pengirimnya Main poker domino Big two, three kings Live 6 togel eh, Japan taruhan bola Ya sama seperti yang tadi Ini kan hal-hal yang konyol sebenarnya Kemudian ada SMS masuk lagi: 0852, 082, Bunyi SMS nya pelanggan yang terhormat ini yang paling sering. Anda memiliki plus 10.000 koin pulsa. Sejak tanggal sekian sekian sekian tahun 2020, silahkan hubungi Bintang 500, Bintang 42, pagar ambil kembali. Hubungi Bintang 500, Bintang 42. Pagar dan pilih satu ya. Sekarang sebelum hangus, biar hangus juga nggak apa-apa. Karena kita bukan eh, bukan orang yang hobi yang permainan-permainan yang seperti ini, kemudian hadiah-hadiah yang nggak jelas asal usulnya ya. Jadi ini menjadi eh, masukan buat rekan-rekan apabila eh, ada SMS seperti ini, mohon untuk eh, tidak ditanggapi. Kemudian ada pengirim dari 085282 768366. SMS-nya muncul juga ya di nomor HP juga di sini 24993 Dia bilang di sini pelanggan kamu dapat kuota 5GB dan pulsa 50.000 ketik kode kamu dada dan kirim ke 1212 sebelum kode kamu hangus. <laughs> ya pengirimnya ada nomornya kalau memang ada saya kira dapat kuota dari Telkomsel ya pasti tulisannya Telkomsel bukan nomor. Ini sudah penipuan-penipuan yang sangat tidak berguna buat saya. Ya. Kemudian ada juga ya sama seperti tadi sama seperti tadi nah, kemudian juga ada di sini pengirimnya 085321730062 Isi SMS-nya sebelumnya maaf uang yang mau ditransfer pakai bank apa tolong di SMS-kan nomor rekening SMS saya ke nomor yang ini saja 085321515588 thanks untuk apa saya transfer uang Sedangkan saya eh, tidak ada hubungannya Masalah utang piutang Jadi ini jangan sampai eh, terkecoh Kemudian ada lagi 08233 23 500 63 Ini lebih sopan Mintanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ingin usaha tidak punya modal dan lain-lain Kami siap membantu WA 0852 833 60 989 Uh, ya, ya pasti saya nggak mau usaha tanpa ada jaminan dan uh, tanpa uh, kejelasan ya. Jadi ini ini uh, konyol juga. Kemudian 082146767834 isi SMS-nya bonus jutaan rupiah di togel Mandiri. Nah, dah itu kelaut aja. Kemudian 082275261178. Isi SMS-nya promo besar-besaran di Cash Hoki dengan 10K bila dapat jutaan rupiah. Iming-iming semua e, mendapatkan bonus tapi tidak ada artinya buat saya. Kemudian ada pengirim dari 085231297049. Isi SMS-nya ngeri, Bro. Selamat Anda resmi terpilih Mendapatkan cek tunai senilai 175 juta Dari PT Lazada Kode ID pemenang Anda KBR 99 D7 Di sini untuk info klik wwwinfoundianlazada 2020tk Sepengetahuan saya, kalau apabila ada undian-undian dari Lazada tidak pernah menginformasikan SMS seperti ini. Dia hanya undian-undian uh, itu langsung ke aplikasinya, ke aplikasi yang resmi, ke aplikasi yang resmi uh, Lazada. Di situ biasanya ada undian-undian apabila kita mengikuti program-program uh, yang diberikan uh, oleh Lazada. Terus ini lagi, ya, ini lebih mengerikan lagi dari 085233 selamat anda resmi mendapatkan cek 175 juta PINnya 25F4777 untuk info klik bawah ini Sopi937 undian dari Sophie itu setahu saya melalui iklan atau melalui uh, pro, uh, aplikasi Shopee. Jadi tidak ada undian-undian uh, yang seperti ini. Kemudian 082340933135. Daftarkan diri Anda di investasi dana aman dan terpercaya. Kemudian yang terbaru adalah 085248008150. Anda pemenang dari undian PT shopee cek 175 juta pin blablabla bla bla bla. capek ya. Jadi ini nggak berguna. Jadi untuk rekan-rekan semua, apabila ada SMS seperti ini, saya harapkan jangan ditanggapi. Kemudian kalaupun ada SMS-SMS seperti ini, mohon untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib agar nomor-nomor yang muncul semua ini bisa diblokir. Ya, bisa diblokir dan bisa ditelusuri karena sebenarnya undian yang seperti ini sangat meresahkan masyarakat sangat meresahkan masyarakat dan tidak berguna buat apa kita menipu pada saat kondisi kesulitan seperti ini kalaupun ujung-ujungnya ya membuat korban merasa sakit hati ya saya mohon untuk pengirim SMS-SMS ini segera taubat. Sadar diri dan kerja yang benar. Ya, Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.